Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin alamin wa nasta'in Wa ala umuri dunia wa Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya bursalin Wa ala alihi wa ajmain Amma ba. Marilah kita penyitkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat Sehat, nikmat Iman serta Islam sehingga Dan juga Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan ayat Al-Quran sebagai penenang hati. Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan umat manusia sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjadi salah satu bukti yang tidak terbantahkan akan kebenaran Muhammad sebagai Rasulullah sekaligus kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Orang yang rajin membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi penawar dan rahmat dari ratusan surat dan ribuan ayat yang terdapat di dalam Al Qur'an. Beberapa di antaranya bisa dibaca untuk menjadi penenang hati ketika hati sedang gelisah dan sedih. Maka surat dan ayat-ayat ini bisa menjadi obatnya. Insinyur Abdul Daim Al Kohil dalam bukunya yang berjudul Al Qur'an the Healing Book telah menyampaikan beberapa surat yang bisa dibaca untuk menenangkan hati dan menyembuhkan fisik dan psikis yang sedang tidak tenang diantaranya adalah sebagai berikut satu al-fatihah menjadi salah satu ayat Al-Quran menenang hati yang paling mujarab bacalah surat al-fatihah sebanyak tujuh kali yang kedua membaca ayat kursi atau al-baqarah ayat 255 yang diyakini punya posisi penting dalam penyembuhan jika dibaca bagi mereka yang sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang yang membacanya dari segala kejahatan, keburukan dan penyakit. Ayat ini juga sangat disarankan untuk dibaca pada saat pagi dan sore hari. 3. Membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah telah menyebutkan barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka Allah akan melindunginya dari berbagai keburukan, penyakit, rasa khawatir dan gelisah. Surat Al yang keempat surat al-hi'las <tuh> Yang setara dengan sepertiga Al-Quran Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW Surat ini mengandung makna mendalam Tentang sifat-sifat keesaan Allah SWT Yang tidak ada di ayat lainnya Oleh karena itu surat ini disebut sangat penting sekali Untuk penyembuhan semua penyakit yang kelima surat Al-Falaq dan an Yang bisa dimelindungi seorang mukmin Ketika seorang mukmin berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membaca Dua surat ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi Dan membentenginya dari berbagai macam penyakit Keutamaan-keutamaan Membaca Al-Quran Rasulullah dalam sabdanya Mengatakan bahwa Orang yang membaca satu huruf ayat Al-Quran Akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla Sepuluh kali lipat Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang yang selalu membaca Al-Qur'an, mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan sehingga keutamaan membaca Al-Qur'an baik di rumah ataupun di masjid akan mendapatkan ketenangan jiwa. Keutamaan membaca Al-Qur'an dengan tartil akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Memperbanyak membaca Al-Qur'an akan mengantarkan kemudahan Ketika menghadap Allah Azza wa Jalla Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat Dan para penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas Orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat Pencetat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan Itulah beberapa keutamaan membaca Al-Quran Dan inspirasi ayat Al-Quran Penenang hati yang perlu Anda ketahui Semoga kita dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.